dan sekarang kita bisa lanjut ke bagian berikutnya yaitu kita akan buat sebuah controller untuk komentar jadi kita kembali ke sini kita ke folder Preside web controller dan kita tambahkan komen controller.ex jadi ini adalah nama nama modulnya kemudian kita tandai sebagai controller Kemudian, di kontrolernya hanya ada satu modul atau sorry, ada satu fungsi yang menerima dua parameter, yaitu connection dan juga parameter-parameter. Ya, -parameter. dan dalam hal ini, kita nanti akan ada form, dan form ini akan melempar komentar dan juga post ID. Ketika post ID-nya kita dapat, kita query ke database, kita buat sebuah asosiasi atau association untuk komentar dengan pos jadi komentar dan post digabungkan kemudian kita tambahkan body dari komentar tersebut dan kemudian baru kita insert ke komentar ke table komentar dengan cara repo. insert dan cancel ini adalah menentukan bahwa ini adalah komen yang mau kita apa Insert gitu ya dan ketika berhasil kita tambahkan informasi dan kita redirect ke halaman detail atau show dan sekarang kita akan buat view. Jadi, view juga harus ada. Kita buat namanya adalah comment view.x yang isinya adalah boilerplate saja, jadi cukup sederhana. Lalu, terakhir kita buat templatenya. Templatenya kita butuh buat satu folder dengan nama comment, dan di dalamnya hanya ada satu file, yaitu index.html .index .index